Dua jenderal gerbang Yuan tinggal nama. Klik, ekspresi ketakutan akhirnya melonjak ke wajah Senyun Yun ketika tenggorokannya dicengkeram oleh telapak naga dingin itu. Kekuatan Yuan di dalam tubuhnya beredar dengan cara gila saat ia mencoba membebaskan diri. Cici, namun, sementara kekuatan Yuan dalam tubuhnya beredar, senyum dingin melintas di wajah Lindong. Setelah itu, sinar cahaya hitam yang tak terhitung tiba-tiba muncul di telapak naga hijau. Sinar cahaya ini menyerbu tenggorokan Senyun dengan kecepatan seperti kilat. Ekspresi wajah Senyun menegang saat sinar ini menutupi dirinya. Ini karena dia ngeri menemukan bahwa kekuatan Yuan di dalam tubuhnya dengan cepat menghilang pada saat ini. Alasan mengapa Yuan powernya menghilang adalah karena telapak tangan mencengkeram tenggorokannya. The Yuan power dalam tubuhnya benar-benar ditelan oleh Lindong. Senyun merasa hatinya dicengkeram dengan kejam oleh tangan besar. Matanya dipenuhi dengan tidak percaya saat dia menatap Lindung dengan penuh perhatian. Selanjutnya, dia menyadari bahwa ketika kekuatan Yuan di dalam tubuhnya sedang dimakan, lampu hijau yang melonjak di tubuh Lindung menjadi semakin kaya. Adegan ini menyebabkan rasa dingin meningkat dari bawah kakinya. Dia benar-benar tidak dapat percaya bahwa Lindung tidak hanya mampu melahap kekuatan Yuan di tubuhnya, tetapi dia juga bisa memanfaatkannya. Ini Mata Senyun menyusut dengan liar. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Suara tidak jelas dan kaget terdengar di antara giginya. Melahap, melahap simbol leluhur. Mata Lindung sedikit menyipit ketika kata-kata yang tidak jelas ini mendarat di telinganya. Dia hampir tidak menggunakan simbol leluhur melahap ketika bertarung dengan orang lain di masa lalu. Ini karena benda itu terlalu jelas. Siapapun yang memiliki pemahaman dasar akan dapat menebak identitasnya. Selain itu, dia jelas mengerti bahwa jika dia ingin mengekspos harta yang begitu besar saat berkeliaran, dia pasti akan menarik banyak perhatian yang tidak diinginkan. Alasan mengapa dia menggunakan devouring Force adalah secara alami karena dia tidak berencana untuk meninggalkan siapapun yang selamat. Kalau tidak, jika Yuan get tahu bahwa dia memiliki simbol leluhur yang memangsa, itu mungkin akan menarik banyak masalah. Selamat, kamu benar. Hadiahnya akan menjadi hidup kamu. Lindong tersenyum pada Senyun. Senyum itu menyebabkan tubuh Senyun tertutup oleh udara dingin. Senyun berjuang dengan sekuat tenaga. Kekuatan Yuan dalam tubuhnya juga dengan cepat menghilang, menyebabkan ekspresinya secara bertahap menjadi pucat. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti betapa jahat lawannya. Retak. Mata lindung acuh tak acuh. Tiba-tiba sebuah kekuatan dipancarkan dari lengan naga. Sedikit suara terdengar sebelum tubuh Sen Yun yang berjuang segera menjadi kaku. Ekspresi wajahnya benar-benar mengeras. Orang bisa melihat kejutan dan kengerian yang tersisa di matanya. Salah satu dari delapan jiwa jenderal gerbang Yuan telah benar-benar jatuh di hutan belantara ini. Kamu, kamu membunuhnya. King Huan-Huan memeluk Heavenly Phoenix Sitter dan bergegas mendekat pada saat ini. Dia bergumam, merasa sedikit terguncang ketika dia melihat tubuh Shen Yun secara bertahap menjadi sedingin es di tangan Lindong Apalagi yang harus aku lakukan? Lindong menoleh, menatap Ying Huan Huan dan bertanya Pada saat ini, ketidakpedulian di mata Lindong belum sepenuhnya hilang Wajah kecil Ying Huan Huan menjadi pucat ketika dia melihat ini Lindong saat ini jelas-jelas membuatnya takut Orang ini menyakitimu sebelumnya jika aku tidak membunuhnya, apa yang harus aku lakukan jika kamu kembali dan mengeluh tentang aku? Akankah para senior di Dao Sekte melepaskan aku? Lindong juga pulih dari keadaan itu saat ini. Dia melihat sikap malu-malu Ying Huan-Huan yang jarang sebelum kilatan minta maaf melintas di matanya. Dia segera menjawab dengan suara lembut. Jika kamu membunuhnya, itu sama saja. Kompetisi Sekte besar semakin dekat. Biarkan mereka kehilangan jiwa umum. Ini akan menyebabkan mereka menderita untuk sementara waktu. Ying Huan Huan diam-diam menghela nafas ketika dia melihat mata Lindong sekali lagi pulih dari kelembutan mereka yang biasa. Dia memiringkan kepalanya, berpikir sejenak, dan berkata, "Heh, mereka akan kehilangan lebih dari satu jiwa umum, tetapi dua, bersama dengan satu tetua." Lindong tersenyum segera. Dia menatap Ying Huan Huan yang sangat terkejut bahwa mulutnya terbuka. Dia melanjutkan, Karena kita sudah bergerak, kita seharusnya tidak meninggalkan tujuan. Kalau tidak, akan sedikit merepotkan jika Yuan Get menyadarinya. Petik 2. Kisah wanita semarang kaya raya tanpa bantuan pria dan siapapun. Mor 189 47 63 Ying Huan Huan ragu-ragu sejenak dan mengangguk. Jika dia adalah orang yang melakukannya, dia pasti tidak akan sekejam dan setegas Lindong. Namun, dia juga mengerti bahwa keputusan Lindung adalah keputusan yang tepat. Mata Lindung berbalik ke arah medan pertempuran di langit yang jauh. Dia langsung tersenyum dingin. Tangannya meraih mayat Senyun dan berteriak eksplosif. Bukankah orang-orang dari Yuan Gate sedikit terlalu berguna? Teriakan Lindung seperti guntur yang bergemuruh dan menyebar di langit. Pria tua berjubah coklat dan siayan yang terlibat dalam pertempuran sengit, buru-buru berbalik. Setelah itu, ekspresi mereka berubah secara drastis ketika mereka melihat mayat dingin di tangan Lindong. Berat, kamu benar-benar berani membunuh murid gerbang Yuan Aku. Apakah kamu ingin memulai perang? Orang tua yang disebut Tetua Jiang, memiliki wajah yang tak tertandingi saat dia berteriak dengan suara yang lantang. Jadi hanya murid-murid gerbang yuan kamu yang diizinkan membunuh murid-murid dao sekte aku. Lin Dong tertawa. Berat, tunggu saja. Kamu pasti akan mati begitu berita tentang hal ini mencapai gerbang yuan ku. Ekspresi Siyan gelap dan ganas sementara dia berteriak dengan suara keras. Kamu bisa mati sekarang. Tangisan keras Siyan baru saja terdengar ketika raungan seperti harimau tiba-tiba ditransmisikan dari depannya. Setelah itu... Auman harimau mengguncang langit, yang pertama buru-buru menoleh, hanya untuk melihat tubuh Little Flame bergetar liar. Sebenarnya berubah menjadi harimau hitam besar. Cahaya hitam mengerikan menyapu liar sementara aura verasome merembes ke tempat itu. Suku surga Iblis Macan, murid Siyan menyusut segera saat dia berteriak kaget ketika dia melihat harimau hitam yang sangat besar dan garis-garis misterius di atasnya. Transformasi Ilahi Iblis Surgawi Bintang leluhur menghancurkan palem sawit. Raungan rendah dan dalam yang disertai oleh aura jahat menakutkan menyebar. Telapak harimau dari harimau hitam besar itu menghantam dengan keras. Cahaya hitam berubah menjadi pusaran hitam yang tak terhitung jumlahnya di bawah telapak tangannya. Berputar hitam itu tampaknya terhubung dengan zaman kuno. Tekanan ganas dan jahat yang sangat menakutkan muncul dari dalam. Paula Gunung Dewa Emas, Dunia Penghancur Gunung Emas. Menghadapi serangan mengejutkan oleh Little Flame ini, ekspresi Siayan juga berubah secara drastis. Dia tidak berani melemahkan serangannya. Kekuatan Yuan dalam tubuhnya keluar tergagap. Sebuah cahaya kemasan mengerikan melonjak dan benar-benar berubah menjadi gunung emas sebelum dengan keras menabrak harimau hitam besar yang sedang bergegas. Bang, hitam dan emas mulai menyapu liar di langit pada saat ini. Masing-masing dari mereka menempati setengah dari langit. Bang-bang. Fluktuasi energi yang menakutkan menyebar terpisah. Tubuh yang terbang mundur beberapa ratus meter pada saat itu. Seteguk darah segar diludahkan dengan liar dan auranya dengan cepat berubah lamban. Di sisi lain, harimau hitam besar yang telah diubah oleh Little Flame menjadi bergantung pada konstitusi binatang iblis untuk menanggung tabrakan itu. Keduanya terlibat dalam tabrakan habis-habisan dan yang lebih kuat dari keduanya jelas. Swoosh Mata besar harimau hitam memiliki warna merah menyala di dalamnya setelah mengalami serangan itu. Harimau itu tiba-tiba melompat dan muncul di depan siayan, yang memiliki aura lamban. Dalam sekejap, telapak harimau bersiul berlalu dan dengan keras membanting ke dada yang terakhir. Bang, tubuh siayan sekali lagi terbang mundur. Cahaya kemasan di tubuhnya dengan cepat redup. Akhirnya, benda itu dengan kejam melesat ke lautan pohon di bawah. Bergesekan dengan tanah dan membentuk bekas luka yang dalam yang panjangnya beberapa ribu kaki. Gur, siayan, yang tubuhnya tertutup lumpur dan darah, berjuang untuk bangkit berdiri di tanah. Pada saat ini, keangkuhan di wajahnya benar-benar menghilang. Ekspresi terkejut menggantikannya. Segera, dia langsung berbalik dan melarikan diri. Bang, namun, ketika dia masih berbalik, harimau hitam besar itu melompat dengan cepat memblokir bekas seperti gunung kecil. Telapak tangan harimau diperpanjang dengan cara seperti kilat dan langsung membanting ke kepala siayan dengan marah. Tanah berguncang dan yang terakhir terbanting dengan keras ke tanah. Setelah itu, darah crimson menyembur keluar dari lubang yang dalam. Aura siayan juga lenyap hampir seketika. Cahaya akhirnya melonjak pada harimau hitam besar setelah membunuh siayan dengan membanting telapak tangannya saat berubah kembali menjadi manusia. Flame kecil membuka mulutnya, ekspresinya sama sengit dan jahatnya seperti iblis. Menyebabkan seseorang gemetar meskipun tidak merasa dingin. Bagus, bagus. Taktik yang kejam. Kematian menyedihkan sia jelas ditangkap di mata tetua Jiang. Segera, matanya tampak seolah-olah akan retak. Iblis yang kaya menyebar di matanya saat dia meraung. Kalian semua akan menyesal. Kemarahan gerbang Yuan aku akan menyebabkan Dao Sek kamu menyesal. Petik 2, Kentut Tua. Kamu dapat yakin bahwa berita di sini tidak akan bocor. Martin kecil tertawa samar ketika berhadapan dengan raungan Tetua Jiang. Aku akui aku salah menilai kalian semua kali ini. Namun, meskipun aku mungkin tidak dapat menghabisi kamu. Tetapi apakah kamu memiliki kualifikasi untuk menghentikan aku jika aku ingin pergi? Tetua Jiang tertawa dengan marah. Karena kita akan menghabisimu. Sepertinya aku tidak perlu menyembunyikan identitasku. Senyum menyebar di wajah tampan Little Marten. Segera, segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Cahaya ungu hitam mengerikan menyapu dari tubuhnya. Setelah itu, sepasang ribu kaki sayap kelelawar ungu hitam besar menyebar dari punggungnya dan menghapus matahari. Pada saat yang sama, fluktuasi menakutkan yang dimiliki sukunya juga menyebar. Ini adalah... Mata tetua Jiang dan burung hantu kuning emas kuning langsung menyusut ketika mereka melihat sayap kelelawar ungu hitam besar seribu kaki di punggung Little Marten. Bahkan, ekspresi yang terakhir tiba-tiba berubah pucat sementara kengerian yang kaya keluar dari matanya. Celestial Demon Marten, tangisan tanpa sadar yang mengejutkan dikeluarkan dari mulut mereka secara kering pada saat ini. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya.